Yang mengunggah foto tentunya cantik sekali Persahabat, Masya Allah kali ini Mama Kejora sudah pinter gaya Aduh, Makin kece, makin keren, makin cantik Mudah-mudahan selesai sehat untuk Mama Dan semoga selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Kita lihat juga kalimat caption yang ditulis oleh Mama Kejora Disitu dikatakan Masya Allah katanya luar biasa Hingga mendapat komentar dari AAB Beni. Abeni ini mengatakan di kalimat komentar, aduh mama pinter gaya, katanya tuh. Emang sudah pinter gaya banget ya, makin kece, makin cantik aja mama kejora, Masya Allah. Kita lihat juga di beberapa tanggapan komentar, begitu banyak respon yang diberikan. Salah satunya dari akun apartemen Bintaro buat Dede. Sehat-sehat Nen, happy terus, lihat Nen, menikmati hidup, Masya Allah, Allah Luar biasa, begitu banyak support dan dukungan dari orang-orang baik yang sangat tulus mensupport dan tentunya mencintai keluarga besar Leslar. Selanjutnya kita lihat juga persahaban. Kali ini kita membahas outfitnya Leslar. Ini saat semalam ya Masya Allah Papa Biler memakai kemeja merek Gucci Ini bukan kaleng-kaleng Mencapai 20.536.537 rupiah Harga baju kemeja yang dikenakan oleh Papa B semalam Namun kita lihat juga outfit Bunda Lasik Giora Dimulai dari baju yang dikenakan Merek Zara mencapai 799.900 rupiah Dan untuk sandal yang dikenakan oleh Bunda Lesti mencapai 15.646.090 rupiah Masya Allah Harga bukan kaleng-kaleng fantastis Mudah-mudahan berkah barokah, selalu lancar rezekinya dan mudah-mudahan juga rezeki idola kita bisa nular ke kita semuanya Amin Kemudian juga prasempat kita simak nih ada informasi mengenai karya Real L2W, persahabat ya congrats untuk Bunda L lagu sekali seumur hidup tembus 3 juta streamings di aplikasi Spotify wow, ini keren banget persahabat mudah-mudahan semakin kompak dan semakin solid untuk warga Konoha terus streaming lagu-lagu Bunda Lesti di aplikasi Spotify. Kita hanya bisa mendoakan, mendukung karya-karya terbaik Bunda Lesti. Mudah-mudahan juga secepatnya bisa launching untuk single terbarunya Lesti Kejorah. Amin. Kemudian juga persahabat kita lihat, di sini ada postingan dari fanbase Leslar Sweety mengunggah foto Bunda Lesti memakai hoodie persahabatnya Disandingkan dengan postingan Cut Shiva memakai hoodie yang sama juga modelannya persahabat Namun kita salvo dengan kalimat panjang yang ditulis oleh akun Leslar Sweety ini mengenai tentunya permasalahan banyak sekali Netizen haters yang menduga Bunda Lesti tidak memakai kerudung kita lihat kalimat caption panjang yang ditulis di unggahan ini. Hmm, heran aja sama pola pikir manusia sampah kayak kalian, juga media-media bodoh. Padahal banyak artis pakai hoodie macam Bunda El. Contoh seperti Shiva dan ada beberapa artis Indonesia. Bahkan artis Malaysia pun pakai. Tapi bila istri Muhammad Rizky Bilar yang pakai sudah pada heboh dan panas. Dan Bunda El pakai hoodie macam ini, kau orang cakep Bunda El tak pakai trudung. Pagi-pagi lo bikin gerah, tahu nggak? Pakai tagar Leslar lagi dan pakai foto Abang Fatih. Terus kau bully orang tuanya. Dasar Markona, kau itu sebenarnya fans yang malu mengakui buktinya ada artis lain juga pakai. Tapi kau hanya ke poin Leslar aja. Dari sini aja sudah ketahuan. Itu kalimat caption panjang yang ditulis. Kita lihat juga beberapa tanggapan komentar begitu banyak diberikan, Diantaranya dari akun SC Safa 21. Itu dalemannya pakai kerudung saya, cuma memang sweater itu ada topinya. Ya, dipakailah. Saya pribadi suka pakai kayak gitu, emang Markona suka ke Bilar kali, jadi selalu bully Lesti. Mungkin sirik juga ke Lesti. Ini poin juga bersahabat ya, kemungkinan besar memang Markona iri dan syirik kepada Lesti kecewa Mudah-mudahan ya budaya selalu dilindungi, selalu diberikan kebahagiaan, dan selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Kita ya, masih menunggu cidukan lain hingga kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, dan kabar menarik dari Leslor tentunya. Ini dulu informasi di siang ini bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar. Bang mengucapkan terima kasih.